USD CAD bullish, waspadai aksi penembusan resistan. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di bawah area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.25670 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.25208. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212